Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedulur dari Mang Dayat Konten kali ini Mang Dayat buat judul Nasib Melayu Palembang Di masa lalu mungkin kita bisa nyebut Kami adalah bangsa Melayu Tapi sekarang ini Dengan tersebarnya Melayu di beberapa negara Akhirnya kita disebut suku Melayu Melayu selalu dikaitkan dengan terah Sriwijaya Kedatuan Sriwijaya ini Berpusat di Palembang Bahkan Kitab Salatu Salatin yang puyangnya dari Rumpun Melayu yaitu Parameswara berasal dari Palembang. Atas dasar inilah dinisbatkan Palembang sebagai ulu dari Rumpun Melayu. Di balik cerita ini, ada versi lain yang berpendapat Palembang adalah Trah Majapahit. Artinya, Palembang ini keturunan Jawa, terutama para bangsawan dan juga uang Palembang yang punya gelaran Palembang. Sebenarnya, Cak Manon yang nasib Melayu di Palembang ini Masih pacak dak. Palembang ini disebut Melayu Atau Palembang ini sebenarnya memang kesurunan Jawa Sebelum kita bahas lebih dalam lagi Mang Dayat ingatkan Untuk mendukung channel Mang Dayat Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Kunjungi juga konten-konten Mang Dayat lainnya Mang Dayat doa ke Semoga kita galo-galo dilancar rezeki Dan tercapai segala hajat Wong Palembang Adat di pangku Sare Adi Junjung Secara bahasa, Palembang pakai bahasa Melayu. Penggunaan istilah-istilah dan juga pantun-pantun yang menjadi khas Melayu ada juga dipakai di Palembang. Ma itu juga dengan kebudayaan. Mulai dari rumah adat, tata cara perkawinan, makanan, sampai pakaian adat pun Melayu Nian. Melayu pun identik dengan Islam yang menjadi agama resmi di Kesultanan Palembang Darussalam pada masanya. Secara fisik juga, Palembang ini Melayu. Bahkan sebagian lagi lebih mirip dengan Cina dan Arab, tapi apa hal ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa Palembang ini sebagai Wong Melayu. Tuas si anak negeri, tumbuh, hilang berga Semakin modernnya Palembang, semakin tergerus juga sejarah budayanya. Terutama generasi muda yang semakin lama makin kecil ketertarikannya untuk menjalankan adat sejarah budayanya. Jangankan menjalankannya, bahkan untuk menjaga dan melestarikan adat sejarah budaya pun tidak banyak yang berminat. Tak heran lagi, banyak budak muda main hari tidak kenal yang namanya adab. Adab yang selalu dijunjung oleh wong Melayu bahkan yang makin mengkhawatir ke semakin jauhnya anak muda sekarang ini dengan agama sudah makin saro ditemukan, gayung bersambut surau bersolawat ataupun tadahusan mulai diganti dengan suara kendaraan dan juga musik yang jegap jegug yang hal ini dianggap modern hal ini juga yang membuat identitas Melayu di Palembang ini semakin memudar bahkan yang sedihnya sebagian uang Palembang sudah merasa bukan uang Melayu Caitulah itulah nasib kemelayuan kita di Palembang purnama Sinarimaya pada mengenai asal muasal dari wong Palembang akhirnya cerita asal-usul dari masyarakat Palembang ini selalu menjadi perdebatan kalau dibahas tapi Mang Dayat ingat ke, dalam konten ini kita tidak untuk berdebat, hargai perbedaan persepsi. Kalau belum siap untuk menerima perbedaan persepsi, dausa usah diteruskan nontonnya ya. Harapannya dengan konten ini bisa banyak mendapatkan rujukan dan juga informasi tentang sejarah kemelayuan. Tolong share di kolom komentar ya Mangcewicek, kalau ada info ataupun rujukan yang bisa kita kaji lebih dalam lagi. Mang Dayat lebih menyoroti mengenai Melayu Palembang dan bukan Melayu secara Sumatera Selatan. Untuk Melayu secara Sumatera Selatan, harus dibuat konten terpisah. Mengenai kemelayuan di Palembang ini memang mengkhawatirkan dan terlanjur populer, ada sebagian sejarawan dan masyarakat yang menyimpulkan bahwa masyarakatnya benar masyarakat Melayu, tapi bangsawannya tidak. Sebagian komunitas ini menyimpulkan karena rujukan mereka mengenai catatan sejarah hadirnya bangsawan Demak dari Jawa dan menjadi rajo di Palembang yang kemudian menurunkan rajo-rajo Palembang selanjutnya dan juga wong Palembang yang bergelar yaitu Kemas, Kiagos, Raden, dan Mas Agus. kalau memang ceritanya dipotong sampai di sini berarti wong Palembang yang bergelar dan rajo rajanya memang keturunan Jawa apa bener Cak itu? terus masyarakat Melayunya Cak Mano Sang nila utama penerus rumput hilang berganti takkan melayu hilang di bumi Tenggalan cerita dimana sejarah mencatat kedatangan 24 bangsawan dari demak ini yang kemudian menjadi rajo di Palembang tapi ceritanya tidak bisa dipotong sampai di sini. rasanya tidak mungkin tiba-tiba wong -tiba datang dan langsung jadi rajo kalau tidak kata latar belakangnya Pastilah masyarakat nolak, bahkan kemungkinan pacar perang. Yang paling masuk akal, kedatangan bangsawan Demak ini diibaratkan balik ke kampung Yainyo, yaitu kampungnya Raden Fatah yang mendirikan Kesultanan Demak. Tapi pasti akan ada pertanyaan, Raden Fatah tuh anak siapa? Anak Brawijaya Limoh, kan? Jadi artinya secara zuriat dari Jawa. Pendapat ini biasanya yang merujuk ke kitab Babad Jawi, yang kitab ini sebenarnya karya sastra. Kalau dari yang mengdayat kutip dari Selamat Mulyana dalam bukunya Negara Kartagama dan Tafsir Sejarahnya, bahwa di daerah-daerah ini tidak ditemukan piagam sebagai bukti adonyo kekuasaan Majapahit. Hikayat-hikayat daerah yang ditulis kemudian menyinggung adonyo hubungan berbagai daerah dan Majapahit dalam bentuk dongengan. Tidak sebagai catatan sejarah khusus, dongengan-dongengan ini menunjukkan sekedar kekaguman terhadap keagungan Majapahit. Jadi rasanya kurang pas. Kalau dongengan ini yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan sejarah Palembang. Purnama pada Dalam kila Banyak sejarawan berpandangan bahwa dakate rujukan lain sebagai kitab Babad jawi. Tapi Mangdaya temukan ada beberapa versi lainnya mengenai sejarah Palembang. Mencatat bahwa Raden Fatah bin Syarif Abdullah Umdatuddin, Syarif Abdullah Umdatuddin atau Abu Abdullah ialah Sultan Champa melalui pernikahan dengan bini ketiganya yang bernama Nyai Condrowati maka lahirlah Raden Fatah artinya berwijaya itu adalah yai Yayi dari sebelah ibunya tapi mang dateng kurang paham ngapo nasihat ini tidak dijadikan rujukan apa yang salah dari pendapat ini mungkin ada yang tahu tolong share ya di kolom komentar selain dua versi tadi masih banyak beberapa versi yang tidak banyak dikutip mungkin kita akan bahas di konten terpisah ya versinya apa apa baik tapi secara garis besarnya, yaitu contoh versi dari sejarah Banten yang menyebut ke pandangan berbeda tentang Aryodilah. Mungkin kita akan bahas di konten terpisah. Tapi garis besarnya, yaitu versi sejarah Banten menyebutkan pandangan berbeda tentang Aryodilah dengan babad Jawi, yaitu Aryodilah sebagai Bupati Palembang yang membosan. Menurut Suma Oriental karya Tommy Pires. Raden Fata disebut sebagai Pate Rodin, yaitu cucu dari masyarakat tingkat rendah di Gresik. Versi lainnya, menurut kroni Tiongkok dari Kuil Sampokong, yang juga sering dijadikan rujukan menyebutkan kelahiran Raden Fata tahun 1455. Sedangkan Brekarta Bumi yang disebut sebagai Brawijaya Limo bertata tahun 1474 sampai 1478. Artinya ada yang tidak sinkron dengan kitab babad Jawi. Kalau Melo'i dari catatan Tiongkok ini, bahwa saat Raden Fatah dibawa Aryodilah ke Palembang, umurnya sudah 20 tahunan. Sedangkan versi Babad Jawi masih dalam kandungan. Pertanyaannya, apa bener Aryodilah anak berawijaya juga? Karena masa periode yang pecahnya tidak sinkron. Dalam cerita sastra, mungkin tidak salah. Tapi kalau dijadikan sumber sejarah, ini yang harus dikaji lebih dalam lagi. Kalau memang cbc ada informasi atau saran, share ya di kolom komentar. Bukit dengan si pangsiurnya sejarah dan kurang pedulinya generasi muda dengan sejarah Palembang, yang akhirnya semakin tergerusnya kemelayuan kita di Palembang. Dan lebih berkembang bahwa Palembang adalah keturunan dari Jawa daripada Melayu. Walaupun masyarakat jelas kejinguan Melayu, tapi seolah terkondisikan Palembang bukan Melayu. Jadi menurut pandangan Mang Dayat terlalu dini menyimpulkan bahwa mitos ataupun legenda dijadikan pandangan untuk sebagai sejarah. Pandangan akan selalu pacah berubah. Kalau kedepannya kita terus melakukan kajian dan menemukan sumber-sumber baru yang lebih valid.